Selamat, Selamat datang kembali di, di Rambut Nih Ramalan buat kamu Minggu ini. Sama saya Riza Ares dan saya sades dan kali ini kita akan membawakan ramalan seperti biasa ya. Iya. Yeah. kitab bisa dibuka, buka. Berarti tandanya, tandanya kalian akan tercerahkan selama satu minggu ke depan. Eee. Kita akan intip spoiler spoiler terbaru buat kehidupan kalian. Mm -hmm. Ya mungkin itu ya. Mulai kita bacakan aja atau okay. kita nunggu azan maghrib kayak buka puasa? Langsung aja. Langsung aja. aja. Oke. Okay. Yang pertama ada Aries. Selain fokus pada diri sendiri, kamu juga harus mulai memikirkan dampak dari perbuatan kepada orang lain. Ya. Yeah. Jadi, apapun yang kamu lakukan, harus tetap ada tanggung jawabnya. Iya, yeah. jangan sampai merugikan orang lain. Ya jangan, apalagi teman Anda sendiri, sendiri. Ya itu ya, mungkin buat Aries, kamu harus setiap kali tindakan kan menimbulkan akibat mm. di belakangnya. Yeah. Jadi harus diperhitungkan biar enggak ngebleber um, kemana mana kemana. sampai lingkungan kena dampak perbuatan kamu kan nggak bagus juga. Iya. Yeah. Jadi yang kedua ada Taurus, secara fisik dan mental kondisimu akan segera membaik di minggu ini. Kamu akan menjadi semakin kreatif dan bisa melakukan banyak hal di waktu luang. Tapi jangan coba-coba melakukan banyak hal sekaligus ya, karena kamu akan kelelahan sendiri nanti. Ya malah, bisa drop dan sakit. Penyakitan dan sebagainya lah ya, dia kamu akan loyo dan terkuras energinya banyak. Ya. Kemini, tingkat stresmu sedang tinggi bulan ini, tapi kamu bisa mengatasinya dengan menghabiskan waktu dengan orang yang tersayang. Tapi pertanyaannya apa, apakah Anda punya aplikasi? Iya, <laughs> itu pertanyaan sama yang terulang-ulang ya buat teman-teman apa Apaan? game ini? Hmm. Apakah punya kekasih? Apakah kekasih kamu mau menyayangi kamu? Menyayangi kamu? Atau malah menyayangi orang lain? Orang lain juga sayang orang lain lagi ya? Berarti yeah. bercabang-cabang? Bercabang-cabang kayak tukang bakso ya? Iya, yeah. yeah. buat game ini semoga kamu kerap mendapatkan orang-orang terkasih biar bisa bisa saling menyemangati karena kan mungkin minggu ini kamu indikasi stres sangat tinggi. Iya. Yeah. Jadi niat dulu lah, niat. Iya, sebuah niat prestasi dulu. baru ya. Selanjutnya, ada Cancer. Belajarlah menghargai dirimu sendiri. Diri. Kamu tidak perlu bertahan dengan orang-orang yang tidak mau menghargai kamu. Ada pepatah lama dari Yunani, oh, kalau aduh. kita sudah tidak dihargai, segeralah pergi. Oke. Okay. Iya. Selalu nggak dihargai, terus akhirnya stress sendiri kan? Ya, jadilah introvert dan menyendiri oh. di pojok ruangan ya. Jadi masih ada banyak. Jangan sampai kamu mentok pada jalan itu buntu. Kalau kita mau putar balik, pasti ada jalan. Jangan lupa. Lihat belakang, kalau mau terbalik pokoknya ya aja lah ya, ya. karena kita Aquarius. Selanjutnya, oke, selanjutnya ada Leo. Kamu sudah terlalu lama berdiam diri. Ini saatnya membuktikan bahwa kamu juga punya pendirian. Ini Leo akhirnya menemukan, ya, tapi, tapi ada indikasi si Leo ini akan kena masalah dengan. Oh komponenya. iya. Meski ada sedikit masalah keluarga. Ya, keuangan ini walaupun membaik, tapi ada masalah keluarga. keluarga. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa uang tidak bisa menjamin kesejahteraan dan juga kerukunan keluarga. Uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Iya. Tapi uang bukan segalanya. Jadi gimana tuh? Ya uang adalah segalanya. Ya. Oke. <laughs> Selanjutnya ada Virgo. Saat kamu merasa tidak percaya diri, ingatlah bahwa kamu punya banyak hal yang sangat berharga. Jadi gunakan uang kamu untuk merawat diri sendiri. Ini bagus sekali buat Virgo. Karena mengalokasikan keuangan pribadi untuk diri sendiri. ego egonya ego, ego yang positif. Iya. Pantas pantas ditiru ya. Jadi buat... Biar oh. gak dimanfaatin orang lain juga. Ya dimanfaatkan gak apa-apa. Biar orang lain juga merasakan dampak positif. Tapi lebih baik punya diri kita sendiri. Iya buat diri sendiri. Merawat diri sendiri. Selanjutnya ada Libra. Bulan ini, Sodiak Libra sadar bahwa sendiri lebih baik dibandingkan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak mau menghargaimu Iya. Yeah. Berarti No Lab ini ada sisi itu juga iya ini lagi tren ini ada beberapa zodiak yang memang sering diharuskan tidak... untuk introvert iya untuk introvert karena sering tidak dihargai oleh lingkungannya ya, dan juga teman-temannya mungkin atau emang dia emang gak berguna aslinya iya <laughs> itu bisa juga karena saking gak bergunanya dia tidak dihargai oh, iya. uh, next ke Scorpio Berhentilah terobsesi pada segala hal. Kamu cuma akan sakit kepala. Cukup perhatikan orang-orang yang penting bagimu saja. Percayalah bahwa usahamu akan membuahkan kebebasan. Yeah. Lagi, lagi akan ada banyak sekali keruwetan yang melanda, tapi kamu diurutkan untuk fokus ke hal-hal yang positif. Hmm. Oke, okay, selanjutnya ada Sagitarius. Untuk Sagitarius ini saatnya fokus pada rencana jangka panjang. Selain itu, jangan mudah menyerah saat menemui kegagalan. Jadi untuk Sagitarius ini harus terus berjuang walaupun ada masalah-masalah tengah-tengah jalan gitu ya iya, tapi kalau menyerah nggak apa-apa sih karena memang kalau segala hal ini kan nggak bisa kolot-kolotan diperjuangkan iya. kalau sudah tidak dihargai ya kamu mending menyerah mending saja menyerah aja, daripada nanti press yang berkepanjangan berpengaruh ke semua yes. keluarga keluarga kamu bertengkar yeah. ke lingkungan teman-temannya teman-temannya tidak menyerah okay, lagi suram, ya pokoknya hal-hal yang suram Suramlah. sudah bisa terbayangkan ya mm. kalau nggak bisa ya jangan berusaha nah, menyerah lah menyerah. selanjutnya Capricorn tidak ada salahnya meminta bantuan teman-teman yang terdekat. Katakan dengan jelas apa yang kamu butuhkan, Capricorn. Jangan khawatir, Karimus dan Bu Gusal ini bulan ini maksud saya, berarti ini tidak ada kendala ya buat karir-karir Capricorn. Tapi kalau misalkan butuh bantuan, ya minta tolong. Minta tolong, jangan egois, iya, jangan egois. Tapi kalau teman-teman minta tolong, ya juga Iya. Jangan, kita itu sejatinya makhluk sosial, makhluk bumi, makhluk, ya. Ya, makhluk yang diciptakan ya. Tuhan. Ya. Oke. Oke selanjutnya ada zodiak paling agung di dunia yaitu adalah Aquarius. Aquarius minggu ini sedang sangat baik sekali, sangat baik, lebih lebih dewasa terus. Lebih bisa berpikir terbuka, cara luas ini. Hatinya terbuka, ya. hatinya juga lapang, jadi pikirannya juga berwawasan juga ya. ya. Jadi memang aku harus ini nggak perlu baca kitab Zeus, kita sudah tahu ya. Nggak tahu isinya untuk minggu-minggu ke depan lagi. Bulan ini akan dipengaruhi dengan beberapa pendapatannya kita terduga. Jadi secara keuangan grafiknya semakin naik, percintaannya semakin baik, Anak. dan juga hubungan relasi sama kawan-kawannya hangat sekali. Anak. Oke, ke yang jujak yang terakhir ada Pisces. Jangan kaget jika kamu dipaksa keluar dari zona nyaman bulan ini. Lagi pula hal ini penting untuk membantu para Pisces berkembang agar menjadi lebih baik. Yeah. Pisces-Pisces yang ada di yang ada di mana? Yang menonton? Yang menonton harus keluar dari zona nyaman ya, karena zona nyaman itu menyesatkan Salah satunya nyaman sama pasangan ini menyesatkan ya, sebenarnya itu menghambat. Harus kendi. Harus. Kendi. Ya, harus. Jumlah aja. Jumlah aja, ya berusaha untuk berjalan sendiri. Oke. Kalau mau nyemangati, nyemangati diri sendiri ya. lagi laki zona nyaman itu tidak melulu menyenangkan, menyenangkan. nyaman di sini nggak bisa berkembang, tidak tidak. Tidak tidak. Oke sekian mungkin dari zodiak yang kali ini kita bawakan ya. Ya semoga ini ini menjadi satu spoiler buat kalian ya. Jadi hmm. kalau misalkan ada apa-apa ada awan mendung atau berdebat-debat kalian bisa antisipasi. Bertentu. Pesan kita tetap sama. Jangan lupa bernafas. Saya Ajo Sades. Saya Riza Ares. Sampai jumpa di rambut berikutnya. Dadah.